Oh, iya. Karena saya akan menyambangi spot di sawah, ya, spot legenda, spot sawah yang mulai dari kecil saya pancingi. Di sini untuk sawahnya sudah mantap untuk dipancingi, jadi padi sudah hampir sebulan sudah tanam, Dan untuk lubang belut, muka, muka masih banyak karena memang disini terkenal banget di sepuluh. Ini. Pesanannya kita agak mendung. Di sini ada audio yang unik, yaitu layangan soalan atau senjata ini. pokoknya kalau soal itu, kalau nafzan pasti.